Oi, oi, nang, nang, nang, oi, oi. Minjam duit Rp10.000, kacan nambahin uka rokok ada kak? Kada sing rokoan halo. Udah, jaga sing duitan lalu bungulah ini anak minjam kawan juga, nah. Kayak <tuk> ini? <tuk> <tuk> Parah lalak. Kada broko burang barangnya.